Uang, siapa yang tidak kenal dengan uang, bahkan anak kecil pun sudah kenal dengan yang namanya uang, semua orang di dunia pasti menginginkan uang, namun, tahukah Anda siapa, dan bangsa mana yang pertama menciptakan uang? Mari kita simak sejarahnya, bagaimana awal mula orang menggunakan uang sebagai alat pertukaran, seperti yang kita ketahui, sistem transaksi yang pertama kali digunakan oleh manusia adalah barter, diduga... Sistem barter muncul pada zaman Neolitikum atau masa bercocok tanam, barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sistem ini digunakan oleh penduduk Mesopotamia pada 6000 sebelum masehi. Sistem barter, kemudian diadopsi oleh bangsa Venesia. Bangsa Venesia adalah bangsa kuno yang pernah menguasai pesisir Laut Tengah. Mereka berasal dari wilayah Timur Tengah, atau sekarang di Lebanon dan Suriah yang merupakan daerah pesisir laut, di mana orang yang terlibat transaksi harus saling bersepakat. Oleh karena itu, adanya sistem barter turut membuat manusia pada zaman dulu lebih berhati-hati dalam menginginkan suatu barang. Hal ini dilakukan agar mereka bisa mendapat barang dengan kualitas yang baik. Namun sistem barter, lambat laun dianggap mempunyai banyak kendala. Ada beberapa kendala yang dirasakan pada sistem barter, yaitu Sulit untuk menyamakan keinginan atas barang atau jasa yang ingin ditukarkan, dan juga, sulitnya memperhitungkan nilai barang yang akan ditukar, serta sulitnya untuk menyimpan barang yang dipunya sampai menemukan orang yang menginginkan barang tersebut. Menurut beberapa catatan sejarah, uang pertama kali digunakan oleh masyarakat dari bangsa Lydia. Bangsa Lydia, dipercaya pernah tinggal di kawasan yang saat ini menjadi wilayah Turki, dan menggunakan uang sebagai alat tukar pada sekitar 1000 sebelum masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul uang komoditas, yaitu uang yang nilainya berasal dari barang atau benda sebagai komoditasnya. Uang komoditas terdiri dari benda-benda yang memiliki nilai atau kegunaan, seperti emas, perak, tembaga, garam, merica, teh, kerang, permen, dan benda-benda lainnya. Walaupun belum dapat dipastikan kemunculannya, tetapi ada yang mengatakan bahwa uang komoditas sudah digunakan sejak 700-500 sebelum masehi. Seiring perkembangan budaya, dan majunya pola pikir manusia, kemudian hadirlah uang koin. Menurut sejarah, uang koin atau uang logam sudah mulai digunakan sejak lebih dari 2000 sebelum masehi. Namun, standarisasi dan sertifikasinya baru dilakukan pada abad ke-7 sebelum masehi. Beberapa sejarawan menyebutkan, bahwa uang logam kala itu terbuat dari campuran alami emas dan perak. Untuk penggunaannya sendiri, uang logam dapat dilihat dari berat dan kualitasnya. Uang koin pertama di dunia, dicetak pada tahun 600 sebelum masehi, oleh Raja Lydia tes dari Turki, uang ini terbuat dari elektrum, campuran perak dan emas yang terjadi secara alami, dalam uang koin tersebut, kemudian dicap dengan gambar tertentu untuk menandai jika uang diterbitkan di wilayah tersebut, seiring berjalannya waktu, uang logam tidak dinilai dari berat dan kualitasnya lagi, tetapi sesuai ketetapan yang dibentuk pemerintah atau kerajaan. Melansir dari laman Bank Indonesia, uang kertas pertama di dunia disebut dengan Jiaozi, uang kertas Jiaozi ini ditemukan di daratan Cina pada tahun 997 Masehi. Guinness World Records mencatat, bahwa cikal bakal uang kertas ini adalah uang terbang, atau uang yang digunakan oleh pedagang kaya dan pejabat pemerintah pada masa dinasti Tang Cina, 618-907 Masehi. Surat promes yang diproduksi pada masa dinasti Tang masih belum menjadi mata uang yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, uang kertas pun mulai dikembangkan. Mata uang kertas pertama yang diketahui seperti hari ini, baru diciptakan di Cina selama dinasti Song, pada tahun 960-1279 Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Shenzong, tahun 997-1010 Masehi. Uang kertas ini dapat ditukar dengan uang berbasis koin dan dapat ditukar antar individu. Mata uang kertas ini awalnya populer, tetapi menjadi terganggu oleh masalah inflasi setelah beberapa dekade. Setelah beberapa dekade terganggu akibat inflasi, Zi kemudian digantikan oleh catatan yang disebut kuizi yang dicetak oleh dinasti Song pada tahun 960 sampai 1279 Masehi melalui percetakannya sendiri. Sejak itu, Penggunaan uang kertas mulai tersebar hingga ke seluruh kekaisaran Mongol atau dinasti Yuan di Cina. Setelah berkembang di Asia, penggunaan uang kertas juga mulai marak di Eropa, saat Marco Polo mulai mengenalkannya di sana selama abad ke-13. Sementara, pada masa kerajaan di Nusantara, sekitar abad ke-9, transaksi jual-beli sudah banyak dilakukan dengan menggunakan emas dan perak, produksi koin pertama. Berasal dari dinasti Sailendra di Kerajaan Mataram, yang berlangsung sejak abad ke-9 hingga abad ke-12. Selain itu, masyarakat juga masih menggunakan manik-manik sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru di Indonesia. Dan Kerajaan Jenggala juga sempat mengeluarkan pecahan mata uang yang terbuat dari perak bernilai 1 dan setengah. Mata uang ini diperkirakan beredar sekitar tahun 896 hingga 1158 Masehi, yang dikenal sebagai mata uang Krishnala. Di balik uang Krishnala terdapat sebuah ukiran yang bentuknya seperti bentuk huruf kuno Nagani, bahasa yang digunakan di India saat itu. Di Kerajaan Samudera Pasai, juga ditemukan mata uang yang terbuat dari emas. Lalu, Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan mata uang gobok, yang terbuat dari tembaga, dan kerajaan Buton di bawah pemerintahan Ratu Bulawambona juga turut mengeluarkan uang yang terbuat dari kain bernama Kampua.